Halo Property People, kali ini aku lagi ada di Paradise Resort City yang ada di selatan Jakarta Nah kalian tahu area kota mandirinya ini seluas 60 hektar dan sekarang udah banyak rumah yang udah dibangun di sini Nah aku sekarang aku mau kasih tau ke kalian tentang Cayman Residen yang sedang dibangun di Paradise Resort City ini Nah aku udah ada di area fasilitasnya. di belakang aku ini ada uh, parkour untuk... Uh, jogging outdoornya Nah sekarang aku udah ada di area facility yang ada di Paradise Resort City ini di belakang aku nih ada park hour untuk outdoor gymnya dan di sebelah kanannya itu ada Cayman Pool House. Kalian bisa lihat ya tuh. Nah area rumahnya tuh nih nanti aku akan review kalian akan lihat seperti apa sih rumahnya dan kawasannya. Menurut aku ini kawasannya keren banget deket banget ke pintu tol. Dia punya tiga pintu tol exit keren gak deket juga ke stasiun KRL deket ke MRT 10 menit aja menakjubkan bukan untuk kalian yang ingin tinggal di selatan Jakarta nggak usah pusing dan nggak usah bingung kalian tinggal di Paradise Resort City dan juga di sini ditunjang dengan berbagai macam fasilitas dengan kelas resort yang sangat mewah bagaikan liburan setiap hari. Kalian akan mendapatkan ketenangan jiwa dan juga keramahan alam yang ada di Paradise Research City. Ya ikut aku gimana review unit-unit yang ada di sini. seperti Piper. Kali ini aku lagi ada di Paradise Resort City yang ada di selatannya Jakarta. Nah, sekarang aku udah ada di depan tipe uh, Cayenne dengan luas tanahnya 90 dan juga luas bangunannya itu 64. Nah, kalian bisa masuk ke dalam, ayo. Aku mau review dari area ruang tamunya ini dari area ruang tamunya ini ke, menurut aku ya ini cukup luas dan juga ceilingnya itu cukup tinggi yuk masuk ke dalam dan juga dari sisi pintunya, kalian bisa lihat handle-nya ini keren banget, dan juga udah pakai smart door lock, dan juga ada kunci manualnya juga. Jadi, kalau misalnya kalian pengen pakai yang otomatis bisa atau uh, masih pengen pakai yang kunci biasa juga bisa, keren ya. Desainnya menarik menurut aku. Nah, di dalamnya itu cukup luas. Ini kan sudah didesain dengan seepik mungkin ya, di sini nanti. E, akan ada ruang makan, tapi buat kalian kalau mau bisa dijadiin lebih luas atau nggak usah pakai meja makannya e, Nanti dijadiin ruang kayak ruang tamu TV yang lebih luas menurut aku sih area living roomnya itu keren banget only one of you, only baby I got you, you, you, you kalian lihat uh, di sini langsung ada area kitchen uh, dapur dapur bersihnya ya di area sininya itu ada uh, gardennya coba lihat ke sini aku mau tunjukin ke kalian di area belakangnya ini nih ya ini tuh luas banget nah untuk batasi si rumahnya sendiri itu ada di tembok sebelah sana itu batas rumahnya Jadi ini tuh cukup luas bisa dimanfaatkan lagi Atau kalian mau tambah buat kayak dapur basahnya Atau lebih dilapangkan Kayaknya uh, space rumah ini tuh cukup luas ya Keren loh Nah ini kamar mandinya surprise banget Biasanya kan uh, agak numpuk Atau uh, membuat ruangan jadi lebih sempit Tapi ini keren loh uh, Kamar mandinya itu dia pakai tangga agak ke bawah Jadi dia mungkin uh, makan tempat lagi ke bawah tanahnya gitu ini menurut aku cukup besar, silingnya juga oke okay. Dan di rumah Cayenne ini terdapat 2 plus 1 kamar tidur Dengan dua kamar mandi yang terdapat di lantai bawah dan juga lantai atas Nah teman-teman, aku udah ada di area lantai 2 yang ada di tipe Cayenne ini Ada dua kamar tidur, yang satunya lagi ada di lantai bawah dan ini ada kamar mandinya juga Nah di sebelah kiri aku ini dia adalah master bedroomnya, yuk masuk ke dalam kalian bisa lihat ya ini ceiling itu bener-bener tinggi banget menurut aku dan buat kamar masternya pun juga oke okay. Nah bedroomnya ini keren banget ya, berasa banget kayak resort, jadi lo tinggal di Paradise Resort City ini bakal ngerasain liburan tiap hari, nggak ada habisnya Karena apa dari fasilitas clubhousenya, fasilitas premiumnya, bisa ke mall Jadi kalian tuh dalam satu kawasan tuh pokoknya udah paling keren, belum lagi uh, akses untuk ke transportasi masalnya itu juga deket banget nah properti people kalian harus tahu ya akses dari Paradise Resort City ini sangat mudah banget hanya 7 menit ke stasiun Sudimara dan juga 10 menit ke MRT Bulus dan juga ke arah pintu tolnya itu hanya membutuhkan mungkin sekitar 10 menit ke tol Pondok Aren dan juga uh, ke tol arah ke Gaplek ya dan juga kalian bisa lihat nih dari sini ada pool house nya, Wuh, keren ya Cayman Residen ini pokoknya paling keren yang ada di Paradise Resort City lanjut lagi aku mau review kamar keduanya, ini kalau kalian dilihat ya ini desain internetnya keren banget jadi kayak dibikin kaca, -kaca full banget nah kalau menurut aku sih ruangan dari sini kalian bisa lihat ruangan si Kamar keduanya itu cukup luas dan juga space-nya tuh lumayan buat mungkin dua anak pun cukup ya Jadi kayak tiga orang, empat lima orang tinggal di rumah kayak gini tuh rasanya lapang ya kalian bisa lihat silingnya oke juga. Nih, kalian bisa rasa ini. Ini jaraknya tuh tuh. Lihat aku jalan. Dan ini juga bisa ngelihat ke balkon loh. Ini sayangnya oh tuh bisa dibuka, say Keren ya, belum lagi nanti akan ada banyak uh, penghijauan di sini. Jadi punya rumah berasa resort juga kan? Di depan rumah ada kolam renang, clubhousenya juga ada, juga playground buat anak, ada musola, ada tempat olahraga. Ih, lengkap banget! Ada mall itu yang paling keren banget. Itu jarang banget dan nggak mungkin ada di tempat lain ya. Kalau mall itu ya keren ya nah ini area kamar mandinya kalian bisa lihat nih luas banget uh gila loh ini luas banget ya say dan juga aku mau lihat uh, sanitarynya itu semuanya udah menggunakan toto juga si wastafelnya juga pakai toto nih lampunya nih ya tuh keren ih kaget lo gue <laughs> ih lampunya otomatis gitu ya oh ini dari Onassis keren loh ini baru namanya Smart Home System yang nyata Nah di sini kalian bisa lihat lagi Ini kayaknya bisa lihat view ya kalau udah punya rumah nanti ya di belakangnya tuh Kalian bisa lihat unit-unitnya tuh Ini berasa anggap aja kalian udah di rumahnya tuh Kebayang nggak kalian punya rumah ya kan Nanti dari lantai dua bisa ngelihat pemandangan rumah-rumah lain manggil-manggil tetangga lo dari sini say Keren nggak say Nah properti People di sebelah kanan aku ini ada tipe Cayenne dengan luas bangunannya itu 64 dengan luas tanahnya 90 Dan sebelah sini ini ada tipe Kalaya dengan luas bangunan 74 meter persegi dan juga luas tanahnya 90 meter persegi nah. Itu ada yang full furnish dan ini unfurnished Selamat siang para sobat rumah 21 Kali ini aku masih ada di Paradise Resort City dengan uh, nuansa yang agak sedikit mendung. Nah aku sekarang udah ada di tipe kedua yaitu tipe kalaya dengan luas bangunannya itu 74 dengan luas tanahnya 90. Nah kalau kalian lihat ya ceilingnya ini uh, lebih tinggi dikit mungkin sekitar 4 meter Nah dan juga ruangannya menurut aku ya Ini kita langsung review aja ya Bagaimana menurut aku dari desainnya tuh cantik banget Dan juga ceiling oke okay, Dan ruangan living roomnya lebih besar Lebih besar sekitar 10 meter kali ya Nah ini luas banget ya kitchen setnya itu tuh Tuh lihat tuh uh, panjang say Panjang dan juga sangat minimalis Dengan warnanya uh, warna grey gitu ya Terkesannya sangat monokrom. Nah, di sini tuh bisa kalian dapatkan uh, akses ke backyard-nya ya. Ini tuh nih, kalian lihat ya. Ini keren banget, bisa dimanfaatkan buat kumpul ngumpul bareng keluarga. Ini keren abis, gila loh. Lihat kanopinya. Kanopinya ini keren banget, ada, ada kacanya dan juga uh, kalian bisa manfaatkan mungkin bisa dimanfaatkan kayak yang yang sebelumnya kalian bisa manfaatkan mungkin untuk dapur atau ruang lainnya bisa uh, pokoknya keren deh rumah di sini tuh keren banget yang aku Uh, yang aku nggak nyangkanya itu adalah dari rumahnya masih disisakan lahan lagi buat si penghuni itu yang dimanfaat, bisa dimanfaatkan dari depan pun kalian bisa lihat di sisi kiri dan kanan depan rumahnya itu kalian masih bisa pakai untuk uh, bikin tanaman atau uh, bikin hiasan-hiasan lah atau bisa dijadiin geres. nanti bisa dimanfaatkan sebagus mungkin deh dan juga ini ini area makan cukup luas nih manfaatnya. Dan juga dari area living kalian bisa lihat ini langsung ke kamar mandi. Dan juga yang paling speechless menurut aku untuk e, luas 74 ini dalam satu lantainya itu kalian bisa punya ruang tamu, tempat ruang makan, bisa punya kamar mandi dan juga satu kamar tidur. Kalian bisa bayangkan ini ada kamar tidur cukup luas juga. Kecil sih kalau untuk si kasurnya mungkin bisa dipakai dua juga yang e, ukuran 160 tapi ini bisa dipakai buat kalau misalnya yang punya rumah punya keluarga atau orang tua yang nggak bisa naik tangga Atau bisa dipakai untuk saudara-saudara ya Nah kita lihat lagi ke lantai dua seperti apa menurut aku nih gila nih. aja tuh Aku tuh kalau ngelihat rumah aku tuh suka ceiling kenapa Karena kita ngerasa rumah itu sangat luas itu ya terlihat tuh dari siling rumahnya sendiri Dan juga ini kalian bisa lihat ini jaraknya tuh gede loh say Nah kita naik ke lantai dua ya seperti apa ini kalian lihat dindingnya nih keren nih. Ini udah dipakai wallpaper nih. Desainnya menarik tuh. Ada lagi nih si kaca gede banget Tuhan. Ini satu nih. Ini sekitar 5-6 meter kayaknya siling ke atasnya. Ya Allah gede banget loh. Ini bisa ngelihat ke arah beker tadi. Terus juga bisa ngelihat ke rumah-rumah tetangga kita. Ayo naik. Ini kalian langsung lihat aja ya. Tuh. Gimana luasnya. Tuh. Keren, ini masih ada space-nya lagi, bisa dimanfaatkan buat dibikin apa lukisan atau mau ditaruh lukisan di dindingnya, dibikin hiasan meja kayak gini. Nah, ini si master bedroom, dan juga kalian bisa lihat ya, ini kalian bisa gunakan untuk kamar master bedroom. Pokoknya fungsional banget, ini cukup luas juga, tapi kalau sekarang ini dipakai untuk kamar anak. Ini luas loh, keren loh. Ini serba pink ya, ala-ala black pink gitu. Yuk kita lihat ke master bedroomnya seperti apa. Tuh, lorong di lantai 2 nya itu menurut aku tuh lega gitu loh. Kelegaan yang aku butuhkan dari sebuah rumah yang indah gitu loh. Tuh, lihat. Selamat datang di Paradise Resort Tipe Kalaya. Ini kamarnya luas banget, oke okay, menurut aku. Terus ada juga... Uh, balkon langsung Ya ampun Jadi kalau suami istri tuh ya Saya tuh jalan-jalan Selamat pagi bunda gitu Keren ya Nah kita belum lihat ya Ini pokoknya semua senatorinya itu By Toto Jangan lupa keren banget ya buat kalian sobat rumah 21 jangan lupa beli rumah di paradise resort city harganya itu sangat terjangkau masih di bawah 2M deket banget ke selatannya Jakarta itu tuh menurut aku prestis banget ya harga segini tuh masih ada di selatan Jakarta ya menurut aku kayaknya ke MRT cuma 10 menit apalagi ke CBD Jakarta-nya tuh mungkin hanya 30 menit itu keren banget loh menurut aku itu itu itu nilainya lebih banget ya belum lagi si kawasan rumahnya premium jadi sobat rumah dua jangan lupa kalian Subscribe, like, dan comment YouTube channel Rumah A21 Kalian akan mendapatkan informasi seputar properti yang ada di seluruh Jabodetabek Dan juga kalau untuk beli unit yang ada di Paradise Resort City Kalian wajib menghubungi tim real estate agent yang ada di Rumah 21 Salam properti!